สวัสดีค่ะโนเกียอ่า Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK Official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya, di sini saya akan membagikan preset alikmosen buat kalian guys Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presetnya guys oke okay, lanjut ke presiden yang kedua oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga yang ketiga guys ternyata, ternyata, Oke okay, lanjut ke preset yang keempat ya oke lanjut ke episode yang kelima guys oke lanjut ke berita yang keenam ya lu pakai Oke lanjut ke presiden yang ketujuh guys. Oke lanjut ke presiden yang ke 8 yes. ya. Oke lanjut ke berisita yang ke-9. Oke spesial ucapan. Aku suka minum susu. Kalau suka kamu. Aku bukan idolamu. Kasih musik. lanjut ke persada yang ke-10 guys aku hmm. Oke lanjut ke preset yang ke-11 guys. Oke lanjut ke preset yang ke-12 guys. Dua bom sebelum bergoyang. jangan salah pas Aku Oke lanjut ke presiden yang ke 13 ya. Oke lanjut ke presiden yang ke 14 guys. Seperti biasa, sambutan selalu datang terima. Oke lanjut ke presiden yang ke-15 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 guys Oke okay, next lanjut ke peserta yang ke-18 eket 17 <tiny> Oke lanjut ke preset yang ke delapan belas guys <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke sembilan belas ya <SILENCIO> Oke lanjut ke preset terakhir itu ke-20 guys Oke okay Guys jadi mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka jika kalian suka kalian bisa spare video ini ke teman temen kalian guys ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya